Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Belajar Asripedia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS Matematika kelas 7 semester 2 Halo, perkenalkan dengan saya Kak Asri Fatun Agustini Saya pengajar matematika di Ruang Guru Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari soal UTS Matematika kelas 7 semester 2 Kita mulai dari soal nomor 1 dalam suatu kelas terdapat 10 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan Perbandingan jumlah siswa laki-laki terhadap jumlah seluruh siswa adalah Nah langkah pertama Kita tuliskan yang diketahui Yaitu ada 10 siswa laki-laki dan ada 22 siswa perempuan Yang ditanyakan perbandingan jumlah siswa laki-laki terhadap seluruh siswa Maka langkah penyelesaiannya Jumlah siswa laki-laki kita misalkan L Jumlah seluruh siswa kita misalkan S sehingga diperoleh L banding S sama dengan 10 banding 32 Nah, keduanya ini, 10 dan 32, kita sederhanakan Kita bagi dengan FPB-nya, yaitu sama-sama kita bagi 2 Sehingga 10 dibagi 2, yaitu 5, 32 dibagi 2, 16 Sehingga diperoleh jawabannya yang C Lanjut ke nomor 2 Perbandingan paling sederhana dari 1 lusin banding 1 kodi adalah Nah, diketahui bahwa satu lusin ada 12 buah dan satu kodi ada 20 lembar. Yang ditanyakan perbandingan paling sederhana. Sehingga satu lusin banding satu kodi adalah 12 banding 20. Keduanya sama-sama kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 yaitu 3, 20 dibagi 4 yaitu 5. Tinggal jawabannya yang C, 3 banding 5. Soal nomor tiga, perbandingan uang Nanda dan uang Maula adalah 5 banding 2. Jika selisih uang mereka 120.000, jumlah uang mereka adalah? Nah, alternatif penyelesaiannya seperti biasa kita tuliskan yang diketahui. Perbandingan uang Nanda dan Maula yaitu 5 banding 2 dan yang ditanyakan jumlah uang mereka. Sehingga kita dapat menuliskan perbandingannya, Nanda yaitu 5, Maula yaitu 2. Dan selisih dari perbandingannya 5 dikurangi dua yaitu 3 jumlah dari perbandingannya lima tambah dua tadi diketahui bahwa selisih uang mereka lima kurangi dua itu kan tiga selisihnya adalah 120 nah kita menentukan terlebih dahulu pengalinya tiga kali berapa sehingga diperoleh 120 yaitu dikali dengan empat ribu sehingga bila kita menentukan jumlah uang mereka adalah 5 tambah 2 sama dengan 7 ini kita kali dengan puluh ribu juga Sehingga diperoleh 7 kali 4, 28 tambahkan empat nolnya diperoleh puluh ribu Sehingga jawabannya yaitu yang C Berikut adalah daftar pencapaian jarak dan waktu yang diperlukan oleh beberapa pejalan kaki Perhatikan pada tabel ya Dari keempat orang tersebut yang mempunyai kecepatan jalan paling tinggi adalah Nah diketahui untuk mencari kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu Dan yang ditanyakan kecepatan jalan paling tinggi Nah untuk mengetahui siapakah dari keempat tersebut yang memiliki kecepatan jalan paling tinggi Kita bisa menghitungnya satu persatu Mulai dari Danu Diketahui jarak tempuhnya adalah 5,2 km dalam waktu satu jam Sehingga kita dapat tuliskan 5,2 bagi satu yaitu 5,2 km/jam. Kemudian untuk Faizal menempuh 7 km dalam waktu 1,33 jam sama dengan 5,26 km/jam. Dan juga Anton menempuh 7,5 km dalam waktu 1,67 sehingga diperoleh 4,49 km/jam. Sedangkan Maulana menempuh 12,5 km dalam waktu 2,5 jam sehingga diperoleh 12,5 2,5 yaitu 5. Nah, dari keempatnya ini yang memiliki kecepatan paling tinggi adalah Faizal. Sehingga jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut ya. Nah, kalian dapat perhatikan bahwa di sini ada uh, x dan y. Nah, di mana antar x dan y Keduanya sama-sama mengalami peningkatan ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai A. Sehingga caranya kita bisa menggunakan perbandingan senilai. 4 per 90 sama dengan A per 270. Kita kali silang, 90 dikali dengan A. Diperoleh dengan, mengalikannya ya, 90 kali A, 90 A. 4 kali 270 yaitu, 1080 sehingga A dapat kita peroleh 1080 dibagi 90 yaitu 12 Jadi jawabannya yaitu yang A Lanjut ke soal nomor 6 Untuk membuat dua lusin baju dibutuhkan 30 meter kain Banyak kain yang dibutuhkan untuk membuat sekodi baju dengan ukuran yang sama adalah Nah kita lihat bahwa ketika Kain yang dibutuhkan itu semakin banyak, tentu aja baju yang dihasilkan juga semakin banyak Artinya nilai X dan Y sama-sama meningkat, maka soal tersebut merupakan perbandingan senilai Yang ditanyakan banyaknya kain yang dibutuhkan untuk membuat squad di baju Nah kita bisa menggunakan perbandingan senilai 24 itu diperoleh dari dua lusin baju Karena satu lusin itu kan sebanyak 12 gitu ya Berarti kalau dua lusin ada 24 Per 30 meter kain yang dibutuhkan Sama dengan 20 Nah disini 20 itu adalah 1 kodi Per X gitu ya Sehingga sekarang kita kalikan silang 24 kali X yaitu 24 X 30 kali 20 yaitu 600 Sehingga X sama dengan 600 dibagi 24 yaitu 25 jadi, banyak kain yang dibutuhkan untuk membuat suku di baju adalah 25 meter. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam waktu enam hari, 8 orang pekerja dapat membuat 19.200 batu bata. Banyak batu bata yang dapat dibuat oleh dua orang dalam waktu 20 hari adalah... Nah kita tuliskan yang diketahui Misalkan dalam pembuatan batu bata 6 orang pekerja dalam 8 hari dapat membuat 19.200 batu bata Yang ditanyakan banyak batu bata yang dibuat oleh 2 orang dalam waktu 20 hari Kita misalkan X banyak orang pekerja Y banyak hari yang dibutuhkan Dan Z banyak batu bata yang dibuat atau dihasilkan Maka banyak batu bata yang dapat dibuat oleh satu orang dalam satu hari adalah Z per X kali Y gitu ya sama dengan 19.200 dibagi 6 dikali 8 19.200 dibagi 48 yaitu 400 buah Nah sehingga dalam 20 hari 2 orang pekerja itu dapat membuat A dikali X kali Y sama dengan 400 dikali 2 dikali 20 yaitu 400 dikali 40 yaitu 16.000 sehingga jawabannya yaitu yang A lanjut ke soal nomor 8 jarak kota A ke kota B pada peta yang berskala satu banding puluh ribu adalah 14 cm jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah nah kita tuliskan skala sama dengan 1 banding puluh ribu jarak pada peta yaitu JP sama dengan 14 cm yang ditanyakan jarak sebenarnya kedua kota Nah kita bisa menggunakan rumus segitiga Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala Sehingga jarak pada peta tadi diperoleh 14 cm Dibagi skalanya 1 per 550 ribu. Nah pembagian pada pecahan itu artinya Kita kali lalu yang belakang dibalik Sehingga 14 dikali 550 ribu Yaitu ribu cm Kita ubah ke dalam kilometer Berarti kita bagi 100.000 Sehingga diperoleh 77 km Jawabannya yaitu yang C Lanjut ke nomor 9 Jika ukuran pada denah 3CM mewakili 45 km pada ukuran sebenarnya Maka skala denah tersebut adalah Kita tuliskan yang diketahui Jarak pada denah yaitu 3 cm ukuran sebenarnya 45 km kita ubah terlebih dahulu ke dalam cm ya, diperoleh 4.500.000 cm yang ditanya skala denah tersebut, nah untuk menentukan skala dapat menggunakan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya diketahui jarak pada denah 3 cm dibagi jarak sebenarnya 4.500.000 nah keduanya pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3 3 bagi tiga diperoleh 1 4.500.000 dibagi dengan tiga yaitu Jawabannya yaitu yang B Soal nomor 10 Sebuah peta menggunakan skala satu banding 450 Jika pada peta tersebut terdapat gambar sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang Yang berukuran 6 cm x 8 cm Maka luas sebidang tanah tersebut sebenarnya adalah Nah, diketahui skala 1 banding 450 Karena 6 cm kali 8 cm Yang ditanya luas sebenarnya Kita bisa menggunakan rumus Panjang sebenarnya sama dengan Panjang pada peta dibagi dengan skala Panjang pada peta yaitu 8 cm Dibagi 1 per 450 8 dikali 450 yaitu 3600 cm Kita ubah ke dalam satuan meter kita bagi dengan 100 sehingga diperoleh 36 meter. Kemudian untuk lebar sebenarnya yaitu lebar pada peta dibagi skala lebarnya adalah 6 cm dibagi 1 per 450 sama dengan 6 kali 450 yaitu 2700 cm. Kita ubah ke satuan meter berarti kita bagi 100 diperoleh 27 meter. Sehingga luasnya adalah panjang sebenarnya dikali dengan lebar sebenarnya, 36 meter dikali 27 meter, yaitu 972 meter kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Ke nomor 11, sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dapat menempuh jarak dari kota P ke kota Ki dalam waktu 1,2 jam. Agar jarak itu dapat ditempuh dalam waktu 45 menit, maka kecepatan mobil yang harus dicapai adalah Nah, diketahui bahwa kecepatan rata-rata 60 km jam, waktu tempuhnya adalah 1,2 jam yang ditanya kecepatan mobil agar waktu tempuh 45 menit kita bisa menggunakan perbandingan senilai Kecepatan 1 bagi dengan kecepatan 2 sama dengan waktu pertama per waktu kedua Nah kecepatan satu yaitu 60 km per jam per X sama dengan 72 menit per 45 menit Sehingga kita dapat kalikan silang ya diperoleh X sama dengan 60 per 45 dikali dengan 72 yaitu 96 km per jam Jadi, agar waktu tempuh 45 menit Mobil tersebut harus mencapai kecepatan 96 km per jam Jawabannya yaitu yang A Nomor 12 Pak Anton memiliki persediaan rumput cukup untuk 10 sapi selama 15 hari Setelah rumput tersebut diberikan kepada sapinya selama 3 hari Pak Anton membeli sejumlah sapi banyak sapi yang dibeli Pak Anton Jika sisa rumput itu ternyata sudah habis Dalam waktu 10 hari adalah Nah kita tuliskan yang diketahui Persediaan rumput 10 sapi selama 15 hari Itu diberikan 3 hari ya Sehingga Sekarang persediaan untuk 10 sapi Cukup untuk 12 hari Kemudian yang ditanyakan Banyak sapi yang dibeli Pak Anton Jika sisanya tadi Yang seharusnya selesai 12 hari Ternyata habis dalam 10 hari Yaitu kita bisa menggunakan rumus 10 dikali 10 tambah X sama dengan 10 kali 12 nah kita kalikan 10 kali 10 yaitu 100 kemudian 10 dikali X 10 X sama dengan 120 kemudian 10 ditambah X sama dengan 12 karena keseluruhannya kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 10 ya. nah kemudian nilai X-nya sama dengan 12 dikurangi 10, yaitu 2 sehingga diperoleh jawabannya yaitu yang D lanjut ke nomor 14 Adi membeli sepeda motor bekas seharga 4.700.000. Sepeda motor tersebut diperbaiki menghabiskan biaya 300.000. Jika sepeda motor tersebut dijual seharga 4.900.000, besar persentase kerugiannya adalah. Nah, diketahui bahwa harga beli sepeda motor adalah 4.700.000, sedangkan biaya perbaikannya 300.000. Dan harga jualnya 4.900.000. Bila kita jumlahkan antara harga beli dengan biaya perbaikan, yaitu mencapai 5 juta, Nah, harga jualnya ternyata lebih rendah dari harga beli dan harga perbaikan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa soal nomor 14 ini sudah pasti mengalami kerugian. Ya. Rugi diperoleh dari... Harga jual sepeda motor dikurangi dengan 5 juta sehingga ruginya adalah seratus ribu Kemudian untuk persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100% Harga pembelian yang dimaksud di sini adalah ratus ditambah 300.000 ya Sehingga persentase ruginya 100.000 dibagi 5 juta dikali 100% Diperoleh yaitu persen Sehingga jawabannya yaitu yang C nomor 15, harga 12 pasang sepatu yaitu 900.000. Seluruh sepatu tersebut dijual kembali dengan mendapatkan untung 120.000. Harga jual sepasang sepatu tersebut adalah karena harga 12 pasang sepatu 900.000 dan untungnya 120.000, maka harga jual itu dapat diperoleh dari harga beli ditambah dengan keuntungan ya, sehingga diperoleh sejuta 20.000. Itu untuk harga penjualan dari 12 pasang sepatu Kemudian harga jual untuk sepasang sepatu yaitu Rp1.020.000 kita bagi dengan 12 12 itu jumlah dari keseluruhan sepatunya Sehingga harga jual sepasang sepatu adalah Rp85.000 Jadi jawabannya yaitu yang C Ke nomor 16 Suatu kooperasi siswa membeli tiga lusin buku tulis seharga Rp90.000. Buku tersebut dijual dengan mendapatkan untung 20%. Harga jual sebuah buku tersebut adalah? Nah, kalau tiga lusin buku itu berarti jumlah satuannya adalah 12 kali 3 gitu ya. Dengan persentase keuntungannya 20%, jadi keuntungan itu dapat diperoleh dari persentase keuntungan dikali dengan harga beli per100 dikali 90.000 yaitu 18.000 nah keuntungannya senilai 18.000 sehingga harga jualnya adalah 90.000 tambah 18.0008.000 ribu, ribu. sehingga harga jual satu buku yaitu 1800.000 dibagi dengan 3 lusin yaitu 36 buah sehingga satu buku hargaharga Rp3.000 jadi jawabannya yaitu yang D ke nomor 17. Seorang penjual nasi gudeg mengeluarkan modal sebesar 500.000 untuk menjalankan usahanya. Dia menjual nasi gudegnya seharga 9.000 tiap porsi. Agar penjual nasi gudeg itu mendapatkan keuntungan, maka minimal jumlah nasi gudeg yang dijual adalah Nah, kita ketahui modalnya tadi 500.000 dengan harga jual 9.000 per porsi. Yang ditanyakan berapa jumlah minimal nasi yang dijual supaya untung gitu ya jadi kita bisa menentukan banyak porsi modalnya dulu ya yaitu 500.000 dibagi 9000 minimal jumlah nasi gudeg yang dijual yaitu 56 porsi jawabannya yaitu yang C ke nomor 18, belas, Vatan menjual sepeda motor dengan harga sepuluh juta dari hasil penjualan tersebut, Vatan mendapat keuntungan 15%. harga beli sepeda tersebut adalah, nah harga jualnya sepuluh juta dengan keuntungan 15%. yang ditanya harga beli sepeda tahu bahwa modal atau harga beli nilainya sama dengan 100% Sehingga harga jual dengan keuntungan 15% dapat kita tentukan 115% Yaitu dari persentase modal ditambah persentase keuntungan Jadi kita dapat gunakan perbandingan senilai 10.350.000 dibagi X sama dengan 115% per 100% Kita kali silang sehingga diperoleh X sama dengan juta 10.350.000 dikali 100 dibagi 115, diperoleh nilai X-nya 9 juta, sehingga jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke nomor 19, sebuah barang dijual dengan harga 800 ribu. Toko tersebut memberikan diskon 15% kepada setiap pembeli, harga barang tersebut setelah didiskon adalah... Nah harga jual Rp800.000 dengan diskon 15% Kalau barangnya kan tadi harga jualnya Rp800.000 uh, sama aja 100% Apabila sudah dipotong 15% maka persentasenya menjadi 85% Jadi harga barang setelah didiskon yaitu Rp85.100 dikali Rp800.000 Diperoleh Rp680.000 Jadi jawabannya yaitu yang B sebuah toko memberikan diskon sebesar 20% untuk setiap pembelian Rp200.000 kelebihannya mendapatkan diskon sebesar 10% Berti membeli barang seharga Rp450.000 besar uang yang harus dibayar Berti adalah nah jadi kita hitung terlebih dahulu diskon untuk pembelian Rp200.000 yaitu Rp200.000 dikali 20% Rp40.000 kemudian diskon kelebihannya kelebihannya adalah Rp250.000 diperoleh dari mana? 450.000 dikurangi 200.000 yaitu 250.000 kita kali dengan 10% diperoleh 25.000 sehingga total diskonnya adalah 40.000 tambah 25.000 yaitu 65.000 jadi yang harus dibayar Berti adalah 450.000 dikurangi 65.000 yaitu 385.000 yaitu yang D lanjut ke soal nomor 21 satu kotak telur memiliki bruto 30 kilo jika berat kotak telur tersebut 3 kilo persentase netonya adalah nah, untuk mencari persentase neto kita bisa menggunakan rumus neto dibagi bruto dikali 100% netonya diketahui 30 dikurangi tiga yaitu 27 dibagi bruto yaitu berat kotor 30 dikali 100% sehingga diperoleh 90% jadi jawabannya yaitu yang up Lanjut ke soal nomor 22 suatu benda memiliki persentase setara persen jika neto benda tersebut 196 kg maka bruto benda tersebut adalah Nah untuk mencari persentase tara kita bisa menggunakan rumus tara dibagi bruto dikali 100% Bila kita ketahui persentasenya persen maka taranya itu kita misalkan X kemudian netonya 196 plus X gitu ya dikali 100 Sehingga 392 ditambah dengan 2x itu diperoleh dari 2 kali 196 ditambah 2x nilainya sama dengan xx100 yaitu 100x sehingga keduanya kita kurangkan kedua ruas kita kurangkan dengan 2x ya sehingga pada ruas kiri diperoleh 392 sama dengan 98x kemudian kita pindahkan ruas kita balik diperoleh 98x sama dengan 392 X sama dengan 392 dibagi 98 yaitu X Sehingga Bruto sama dengan Neto tambah Tara Netonya 196 ditambah Taranya yaitu 4 Diperoleh 200 kg Jadi jawabannya yaitu yang A Nah demikian pembahasan kita untuk UTS Matematika kelas 7 semester 2 Terima kasih perhatiannya Apabila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya Serta bagikan ke teman kalian yang membutuhkan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat belajar ya.